Yo, what's up bro? Kembali lagi di channel yang gak jelas ini dan konten yang gak jelas. Uh, kamu lagi apa? Kamu nanya. lagi apa? Oke <tuh> nggak ya, Aku lagi ngepel. Lagi ngepel lagi ya. Emang kamu ini luar biasa kamu. Kamu udah gayamu kayak tukang aja. Rokok dicantelin. Cantukan. Mana hari ini masih sehat kamu? Alhamdulillah. Sehat hadir. Yes, baru hadir ya kemarin dia libur ya. Kemarin dia libur. <tik> ini dia ngepel pakai air apa ini? Air, air biasa. Taruh sabun. sabun. Biar biar enggak? Oh, gitu ya. Ya, mudah-mudahan malam ini rame ya. Oke, kita lihat ada yang baru datang nih. Hayang! Kiki! Ada Kiki, Tante. Tante. Hey, Oke, kamu mau sombong banget sekarang kamu satu bulan di mana di sana makan apa makan ikan Hah? makan ikan terus jadi udah kesampean nih bener di sana ikannya enak gak? enak oh kamu makin gemuk sih ke? aduh Sorry, apa itu air air biasa Hah? air jeruk aduh oh suaramu udah berubah habis oh, konser ha gila, lagi sakit? enggak cuma hilang aja suaranya aduh kamu kenapa makin gemuk sana kamu makan, tidur, makan, tidur enggak? Huh? enggak? oke, sekarang aku lagi buat konten <laughs> kamu nonton ya buat sama teman-teman, kemarin udah ngokok juga tapi enggak oh. dekatnya sama hmm? siapa? sama Nana Warkop adada udah bikin lagi ya uh, ini di belakang masih berantakan ya nah, ini tampak dari belakang sebelum dikerja ini baru dibuat rangkanya untuk atap Mulai, di sini kamu harus bersih karena di sini itu tempat favorit orang-orang ya? ya. Wih, dahulu kameranya kotor. Eh, hey, Kapten, lu mau stool? Ya, ya, ya. Wih. Kakinya diangkat lah, ngapain kakinya digituin? <laughs> badan badan nama motor berat dan motor ini gak kue ngangkat kamu nih barista kita, kita Amar lu cehai dulu lah di kamera vlog kita nanti Bye. kamu nonton Ah Gibran Repair nah cuaca hari ini mendung ya kayaknya mendung ibran aduh gimana ini kalau mendung ini seti lagi minum, minum, minum. tadi saya ketemu sama pengelola manajer katanya tip bulan ini normal katanya seneng gak kamu kamu tipu normal gak biasa aja jadi bulan kemarin sama sampai kemarin sama lagi sama, sama. belum pernah kurang belum. tapi kan kemarin-kemarin kan ada event Hah? sekarang udah ada event yang udah-udah normal katanya sih normal tipnya nah, cuaca di Palu sekarang lagi mendung ya lagi mendung terus berangin mudah-mudahan gak hujan lah supaya warkop kita rame hanya di warkop STG buat oh, teman-teman ayo nongkrong sini. ini warkop paling kece paling keren lah ini Akuariumnya airnya udah keruh kita diganti udah disiram semua. Mantap. Oh, ya mantap lah. nah ini kenapa ini meja di sini? Karena ini tuh meja waiters. Jadi kalau waiters enggak ada orderan yang masuk, jadi dia standby-nya di meja ini. Tuh. Di sekian meja banyak di sana, ini meja paling sendiri. Jadi ini meja standby waiter sebenarnya. Karena meja kasir itu jauh, nggak jauh ke sana jadi harus naik tangga. Baru. saya lihat. Kalau dari meja kasir, kalau di tempat order ini enggak kelihatan. Jadi harus disiapin meja waiters. Kayak ini. Mau kemana kapten? ngomong air kecil. Tuh, dan ini meja kasir. Nah, kalau dari sini nggak kelihatan. eh sebelah sana tuh nggak kelihatan. Di juga nggak kelihatan kalau ada orang mau mesen nggak kelihatan. Jadi disiapin meja, kertas. Nah, nah, ini bagus nih yang bunga harus dihatiin siram cek air ngalir maupun kecil tidak masalah ini tinggal ini nih selangnya harus dirapiin lagi ini suasana jalan agak sepi ya udah sekitar jam 545 ya setengah 6 lebih suasana kota Bandung. udah rapi semua, sebentar malam ada live musik, uh, jadi buat yang untuk nongkrong silahkan. pokoknya live musik di Warco Steak ini setiap hari Senin sampai Sabtu, jadi Minggu dikosongin kecuali ada event atau ada reservasi mungkin kita bisa adakan live musik. Kalau untuk di hari Minggu itu karena orang mungkin istirahat untuk persiapan ke kantor di hari Senin jadi warkop semua di kota Palu itu agak sepi itulah rata-rata yang di warga Pestek ini orang-orang eh, kantoran yang paling sering nongkrong di sini orang-orang kantoran jadi kalau di hari Minggu itu lumayan sepi buat teman-teman kalau pengen uh, acaranya privat atau uh, berusaha pribadi gitu ya datanglah di hari minggu nah itu parkop agak sepi jadi kalian bebas jadi yang biasa kan ada teman-teman yang kurang suka terlalu rame itu cocok banget Simulat karena aman Nah ini cara ngepel yang bener tuh gitu Nggak terlalu nunduk Kalau nunduk pasti pinggangnya capek, capek. Tapi orang muda pinggangnya capek nggak apa-apa Mending jangan orang tua Iya Karena kalau orang tua pinggang capek itu udah cedera Cedera? Mau tukang urut? Iya harus tukang urut jadi dokter Awas kamu si kumo bunga ini kalau kena tahunnya itu nggak apa-apa. Ya ada tahunnya nih. Ini adalah jebakan juga sih ini. Sampai usil aduh. Bahaya bisa-bisa kepala benjol Gimana barista? Gimana hari liburmu kemarin? Sia-sia, sia-sia. Libur <laughs> ya, di hari Senin ya sia-sialah kecuali di malam Minggu baru. Kopi ready. Ah ini cara pembuatan kopi walet ya. Bagi teco teko dua nah, nih semuanya kopi khas war kopi Stegi kopi walet Buat teman-teman yang belum pernah nyobain kopi walet, berubah cobain di warga Pustek, palu ya. Nih, kan koinnya lapar. ikan kan ini dia biar dikasih makan seberapa banyak kan dia tetap makan karena ikan ko ini dia tergolong rakus ya jadi harus banyak dipuasakan supaya dia nggak terlalu over atau banyak makan ikan begini dia terlalu banyak makan mati kurang makan mati jadi agak susah ya. lagi ini ikan mahal Uh. Oh, kalian ngepelnya ganti-gantian ya? Iya. Hah? Tidak, saya, saya ngepel. Ada yang kapten yang turun kursi sama lebih ya? Kemarin kapten ngepel. kapten ngepel. Hari ini kamu besok Gibran. besok Gibran, besok lagi Amar, besok lagi Amar. Sama, Bang Jeff. Oh, Amar juga ngepel. Iya. Masalah, nah, itu kaca jangan lupa di ya tolong masih kena oh, iya. tadi ada di komen di grup tidak, Hah? 15 -15 tidak ya. udah dilihat kok tadi pagi <laughs> di dilap ya siap. Oh. Yalah, ini anak-anak kalau kurang kerjaan nih kaca berbubu ditulisin yang menurut kamu nih sebentar banyak yang datang gak? 5 ya sama Rabu pasti rame ya? 5 itu oh dia lagi gosok lantai catur lantai catur rambut kamu model apa? Kamu nanya, rumput aku mau apa? Rumput aku ini cepetnya cepat mekar, <laughs> cepat mekar, cepat mekar. Coba kamu pakai bahasa Kylie, uh, jangan lupa subscribe channel ini ya, gitu. Bisa nggak? Uh, masa bisa. gak bisa, cepet bahasa Kylie. Sorot orang ini. Huh? subscribe. <laughs> eh bener loh. Eh bener udah mau durasi nih. Coba mau 15 menit. Ya satu kali cepat. Kalau bahasa Kaili. Halo Pak. Halo Pak. bahasa Kaili enggak? Man. Kamu Kaili ya, apa bukan? kenal uh, bilang jangan lupa subscribe channel ini. Ini bahasa Kaili pakai Kaili bahasa Kaili. Ini bahasa Kaili. Subscribe Kaili susah, susah coy. <laughs> <Susah, susah, man. laughs> iya susah. Iki. Berarti kamu nambah kemarin ya berat kamu pasti nambah. Jadi di sana udah ada pacar? Belum? Waduh, oh, satu bulan, satu di, satu bulan di, satu bulan tidak dapat? Satu bulan tidak dapat, bagaimana itu? Oh gitu ya. Is. durasi, durasi sih. Mas apa? Yang tadi. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Gitu. orang ini harus subscribe nih channel. Ajak ini dulu lah, coba nah coba kurang tahu iya satu kali coba ada di sini Tor torah ini -tora ngineras subscribe channel yeah, iya oke okay, guys jangan lupa subscribe channel ini yang gak jelas ini oke okay, sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap